Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang apa yang mampu membeli rumah dan hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saya kita mengambil support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022. Jika nah, support energi sudah kita dapatkan, timisannya kita mengambil kartu kesimpulan atau memang suatu ramalan zodiak yang mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, timisannya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah opsi ataupun empat penaang Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di disini digambarkan seorang Taurus akan mampu membeli rumah setam hartanya akan semakin bertambah di Tahun 2022 di sini terjadi dikarenakan seorang Taurus telah menemukan kekuatan di dalam diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan di dalam bekerja serta membangun karir yang dimana di sini hasilnya akan ia dapatkan di tahun 2022 yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan taurus, serta seseorang yang dipercayai taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022, yang dimana di sini selalu didukung, dimotivasi, didoakan oleh pasangan, serta di sini seorang taurus akan mempercayakan semua pekerjaan, semua penghasilan kepada seorang pasangan, yang dimana di sini kehidupan keuangan finansial akan lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah well of fortune secara umumnya well of fortune itu diartikan roda kehidupan dan jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan sudut yang pertama di sini menggambarkan roda keputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang taus di tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang paus akan mampu membeli rumah dan hartanya akan semakin bertambah di sini karena kan juga seorang Taurus telah menemukan kekuatan di dalam diri sendiri kefokusan di dalam meniti karir yang dimana selalu didukung dimotivasi didoakan oleh pasangan Taurus sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah 8 of 1 ataupun 8 tongkat. untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana sini digambarkan sosok seorang Virgo akan mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Virgo akan menerima banyak tawaran pekerjaan yang nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan lebih meningkat lagi, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan sehingga seorang Virgo di sini akan mampu membeli rumah dan hartanya akan semakin bertambah, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang Virgo akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan kehidupan serta mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu melakukan pekerjaan yang nilainya besar yang mampu mendongkrak keuangan lebih meningkat lagi. Dan untuk sebuah energi ini adalah Kenaik offshore Secara umumnya kenaik offshore itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Dan di sini menggambarkan Sesuai seorang Virgo akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang terdekat Orang yang usianya di bawah 30 tahun Untuk melakukan sebuah pekerjaan Yang dimana sini hasilnya akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi Dan di disini juga tidak terkemungkinan seorang Virgo akan didoakan oleh keluarga Oleh pasangan Yang dimana sini akan berdampak positif juga Kepada peningkatan keuangan Sehingga di disini seorang Virgo mampu membeli rumah Dan hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022 Dan jika kartu well kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini menggambarkan Roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah yang dimana diselidik karena akan kedisiplinan akan membuahkan hasil serta mendapatkan kepercayaan dari orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang nilainya sangat besar dan yang berdampak positif kepada peningkatan keuangan yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Virgo sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ten of Cup ataupun sepuluh piala untuk judi yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Scorpio juga akan mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia keharmonisan hubungan asmara yang dimana sini akan mampu membuka pintu ke seorang Scorpio sehingga di tahun 2022 seorang Scorpio akan mampu membeli rumah dan hartanya akan semakin bertambah dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan mendapatkan peningkatan karir yang dimana disini dilakukan dengan ini cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di disini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu membeli rumah serta harapannya akan semakin bertambah. Di sini terjadi dikarenakan seorang Scorpio sudah mendapatkan dukungan dari pasangan sudah mendapatkan dukungan dari keluarga yang membuat pintu reski akan semakin terbuka lebar yang dimana di sini akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan dan di sini juga berkat hubungan asmara yang sedang meningkat ataupun seorang Scorpio mampu membangun hubungan rumah tangga yang bagus akan membuat pintu reski seorang Scorpio akan semakin terbuka lagi dan jika kartu dan well kita gabungkan dengan syair yang ketiga di sini menggambarkan Rodotor putaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Scorpio yang dimana disini Suran Scorpio akan mampu membeli rumah serta hartanya akan semakin bertambah yang dimana selalu didukung oleh pasangan serta keluarga Scorpio sendiri dan untuk kapil zodiak yang keempat adalah six of pentacle ataupun enam koin untuk sedikit yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer yang mana di sini digambarkan seorang cancer akan mampu membeli rumah setan akan semakin bertambah di tahun 2022 di sini terjadi dikarenakan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang keuangan yang sedang berada dalam kondisi stabil sehingga di sini seorang cancer suka berbagi suka memberikan bantuan kepada orang lain yang menyebabkan pintu ke seorang cancer akan semakin terbuka lagi dan disini juga tidak tertutup kemungkinan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang cancer di dalam mencari rezeki akan berbuah manis yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang cancer sendiri dan untuk support energinya adalah King of One secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di disini menggambarkan Sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mampu membeli rumah, serta hartanya akan semakin bertambah. Yang dimana, di sini, seorang Cancer dapatkan dikarenakan suka berbagi kepada orang lain, suka membantu orang lain yang membuat pintu yang akan semakin terbuka, serta di sini usaha apapun yang dilakukannya akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan keuangan Cancer sendiri yang didukung penuh oleh orang tua, serta orang-orang yang dibantu oleh Cancer sendiri. Dan jika kartu *welfare* kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan. Roda keputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang cancer di tahun 2022. Yang dimana di sini seorang cancer akan mampu membeli rumah serta harta yang akan semakin bertambah. Yang dimana di sini terjadi dikarenakan seorang cancer suka berbagi kepada orang lain, suka membantu orang lain dan di sini orang lain akan mendoakan seorang cancer agar pintu rezekinya akan semakin terbuka lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan. Empat zodiak yang mampu membeli rumah serta tanyakan semakin bertambah di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua zodiak Virgo, yang ketiga zodiak Scorpio, serta yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang mampu membeli rumah serta tanyakan semakin bertambah di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan Wassalamualaikum.